Wa akhwanul talabah rahimani wa rahimahumullah Kita kembali kepada tahdib Sirah ibn Hisham Al-Abi Harun rahimahullah yaitu sampai pada zikru man i'talla Min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Sebutan tentang siapa-siapa yang tertimpa sakit Dari sahabat-sahabat rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Karena mereka adalah para muhajirin dan muhajirin adalah orang-orang yang terbiasa di Mekah. Sedangkan Madinah agak berbeda cuacanya. Dan kebetulan ketika itu terjadi wabah. Dikatakan riwayatnya oleh Nuhisham dari Aisyah Rasulullah Taala ya Tentunya dengan sanadnya kepada Aisyah رضي الله ketika datang Rasulullah SAW ke Madinah Madinah dalam keadaan awba bumi Allah yang paling banyak Wabah. Penyakit. Minal humma. Di antaranya penyakit humma. Demam. Panas yang tinggi. Fa Fa'asaba ashabihi minha balaun wasaqam. Maka para sahabat pun tertimpa. Minha dari wabah itu. Balaun wasaqam. Musibah. Dan penyakit-penyakit. Penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wa maka beliau selamat Adapun yang lainnya seperti Abu Bakar wa maulia Abu Bakar sedangkan Abu Bakar Amir bin Fuhayrah, Bilal, Maulaknya atau mawali bentuk jamaknya mawali ya Abi Bakrin, yakni bekas-bekas budaknya Abu itu semua berkumpul dalam satu rumah. Karena baru datang, mereka berkumpul dalam satu tempat. Di Bait Muahil. Fa'afatuhumul humma, maka mereka semuanya tertimpa penyakit humma, demam panas tinggi sakit kepala yang sangat. Si Fa dhakhaltu alayhim a'uduhum. Maka aku, kata Aisyah, masuk menengok mereka. Wa dhalika qabla an yudhrab alayna alhijab. Dan itu sebelum turun ayat hijab. Maka Aisyah menengok bapaknya, Abu Bakar. Dan juga bersama Abu Bakar di sana ada Amir bin Fuhairah. Ada juga Bilal. Karena waktu itu belum turun ayat hijab, maka Aisyah masih bertemu dengan mereka. Ditanyakan oleh beliau kepada mereka, Wa bihim la ya alamuhu illallah min syiddatil waq. Dan pada mereka tertimpa satu penyakit yang sangat dahsyat, yang la ya alamuhu illallah, yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah swt. Min syiddatil waq, karena dahsyatnya sakit tadi. Fa da'awtu min Abi Bakr, maka aku mendekat kepada Fa qultu lahu, aku katakan kepadanya kaifa tajidu ka ya abati? Bagaimana keadaanmu wahai ayahku? Fa maka Abu Bakar menjawab, kullu mri'in musaddahun bi ahlihi wal adna min syiraqin Semua orang berpagi di rumah keluarganya, tetapi kematian Adena mensyirafina'leh, kematian lebih dekat dengan tali sendalnya. Yang bakar merasa dirinya semua, iya memang setiap orang pagi harinya masih ada di keluarganya, tetapi kematian lebih dekat dengan sendalnya, atau lebih dekat daripada sendalnya atau tali sendalnya. Faqultu aku katakan kata Aisyah, wallahi mayati abi mayaqul. Sungguh bapakku enggak ngerti apa yang dia ucapkan. Tidak sadar apa yang dia ucapkan. Fa madantu ila Amir bin Fuhairah. Kemudian aku mendekat kepada Amir bin Fuhairah. Aku tanyakan kepadanya pertanyaan yang sama. Kaifa tajidu ka Amir? Bagaimana keadaanmu wahai Amir? Apa yang kau dapati pada diri wahai Amir? Faqala, maka dia menjawab Laqad wajadtu al-mauta qabla aku telah mendapati kematian aku telah mendapati kematian padahal aku belum merasakannya Innal jabana khatfuhum min auqihi Sesungguhnya seorang penakut tetap akan dikenai dari atasnya yang eh, dikenai kematian dari atas Kullu mriin mujahidun bi tawqihi satia manusia bersungguh-sungguh dengan tabiatnya katawri yahmi jildahu bi sebagaimana fawur, sebagaimana banteng atau sapi yahmi melindungi kulitnya bi dengan rauknya dengan tanduknya ini menggosok-gosokkan tanduknya ke badannya apa maknanya ternyata Amir bin Fuhairah juga sama menyatakan laqad mauta sungguh aku mendapati kematian sebelum aku merasakannya aku katakan kata Aisyah, sungguh amir gak tahu apa yang dia ucapkan, nggak sadar apa yang dia ucapkan. Kemudian aku katakan, wakana Bilal Dan Bilal ketika ditimpa penyakit Humma yani Madinah, beliau biasa berbaring di teras rumah. ثم رفع kemudian dia mengangkat suaranya akratahu yakni sautahu mengangkat suaranya fa qala hal abitna layla bi fakhin wa hawli idkhir wa jali duhai kiranya laita shi'ri duhai kiranya apakah aku malam ini akan tidur di dalam pelumbang yang ditutupi dengan idkhir Biasanya orang yang meninggal Dalam keadaan tidak memiliki kain kafan Atau kurang kain kafannya Maka biasanya ditutupi dengan Semak-semak Dengan idkhir namanya Berarti Apa yang dimaksud oleh Bilal juga sama Bahawa apakah aku malam ini Akan mati, akan dikubur Dengan idkhir Wahal aridanna yauman Miyaha majannatin menah menah itu nama kain yang dibuat dari wall yang biasa dibikin oleh orang-orang Arab jahiliyah karena biasa makakah a atau itu adalah nama pasar yang ada di dekat Madinah kurang lebih satu mili Wa Taufil juga nama tempat dua gunung. Hal aridanna yawman okay. miaha bajjannah, maknanya apakah aku akan bisa lagi mendatangi mata air majannah atau gunung Syamah dan gunung Taufil. ini yani sudah merasa dirinya akan mati. Khadhrina azakum brati tiga-tiganya merasa dirinya akan mati. Saya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sayaqtu minhu maka aku sebutkan kepada Rasulullah Sallam ucapan-ucapan mereka. Ya Rasulullah, aku tanyakan kepada ayahku, abayahku mengatakan begini. Aku tanyakan kepada Amir, Amir bin Hara berkata begitu. Dan bila di teras rumahnya mengatakan begini, begini, begini. Fakutu innahum layhaduna wa imayyakiruna min shiddatil hamba. Sungguh ya Rasulullah, mereka mengigau, mereka berbicara, tetapi mereka tidak sadar apa yang mereka ucapkan. Fa Rasulullah sallallahu maka Rasulullah berdoa mengucapkan Allahumma Habib ilaina al-Madinah kama hababt ilaina Makkah au ashad ya Allah cintakanlah kepada kami Madinah dan Jadi, jadikanlah kami cinta kepada negeri Madinah sebagaimana kami cinta kepada Makkah au ashad atau lebih dahsyat lagi Wa fi muddiha wa ya Allah berilah berkah kepada kami pada mudnya mud Madinah takaran mud Madinah wa dan sa'nya so sa'nya so Madinah sa' 4 mud wa qul wabaha ila mahya'a dan pindahkanlah wabahnya ke negeri mahya'a Mahaya, mahaya adalah di batas miqat yang disebut sekarang dengan Juhfah. Yaitu miqatnyaul Madinah, Juhfah. Itu nama lainnya Mahaya. Tentunya daerah bukan daerah permukiman manusia, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu maka wabah tadi dipindahkan, ditakdirkan oleh Allah pindah ke tempat yang bukan Pemukiman permukiman manusia. Karena hina azab Allah demikian dahsyatnya wabah Madinah karena cuacanya yang berubah dan karena mereka yang tidak terbiasa di Madinah sehingga mereka tertimpa dan mereka dalam-dalam dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan betapa dahsyatnya apa yang mereka rasakan. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa ta'ala anhum dan semoga Allah meridai mereka dengan keridhaan yang baik. Tarikh Hijrah, sejarah Hijrah. Atau lebih tepatnya Tanggalan Ya Jadi nah, yani dimulainya Hitungan itu dari hijrah Sehingga dikatakan tahun Ketiga hijriyah Tahun kelima hijriyah Tahun ke 10 hijriyah Seribu 1600 ratus Atau seribu enam sekian Seribu tujuh ratus sekian hijriyah Nah Qadimah Rasulullah SAW al-Madinah Bahwasanya Rasulullah SAW datang ke Madinah pada hari Senin ketika duha sudah semakin dahsyat ya yani ketika matahari sudah mulai meninggi tapi belum duhur matahari hampir-hampir naik ke atas hampir-hampir berada di atas berarti sudah mendekat ke arah Tengah-tengah, yaitu pada tintai yang pada hari ke-12 malam, yakni dua 12 malam lewat, ya, kalau datangnya siang, datangnya menjelang siang, kalau di Indonesia ini jam 11 an hampir jam 12 atau jam 10 lebih lezin tay 10 laila yaitu pada 12 hari lewat dari bulan Rabiul Awal. Naam. Berarti pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yumaidin ibnu 53 sana. Sedangkan Rasulullah sallam ketika itu dalam keadaan berumur 53 tahun. Dan itu adalah setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jal Setelah diutus, 13 tahun Berarti praktis Sejarah Rasulullah SAW berdakwah sampai hijrah itu 13 tahun Berarti kalau dihitung dari awal diutusnya Rasulullah SAW bahwa ini adalah tahun ke-13 bahwa ini adalah tahun ke-13 faqam biha baqiyyat syahr rabiul awal bakratullah tinggal di sana sisa-sisa hari dari bulan rabiul awal dan bulan rabiul akhir wa jumadiaini jumadil ula dan jumadil thaniah dan juga bulan rajab bulan sya'ban dan bulan ramadhan kemudian bulan sya'wal bulan dzulqa'dah dan bulan dzulhijjah wal muharram wa sallam tinggal di sana demikian tarikh penanggalan hijrahnya Rasulullah SAW pada tanggal berapa Rasulullah SAW hijrah pada 13 pada 12 Rabiul awal datang sampai ke Madinah menjelang zuhur pada tanggal 12 Rabiul awal tentunya dari kenabian yaitu tahun ke-13 kalau hijriah, ya itu awal hijriah. Kenal awal hijrah. Tapi kemudian beliau tinggal di sana sampai sisa bulan, harinya sisa bulannya sampai tahun itu sampai muharram. So makara jazian pesafar. Kemudian beliau keluar, berangkat untuk berperang pada bulan Safar. Ini awalu kawzudin perang pertama dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yaitu غزوة Wadan Bedakan dulu antara dua peperangan yang dijuluki dengan ghazwah dan dijuluki dengan syariah Kalau syariah adalah pasukan perang yang diutus oleh Rasulullah. SAW. Dengan kata lain, Rasulullah SAW tidak ikut. Diutus sekelompok pasukan perang ke sana, diutus kelompok itu. Tapi kalau ghazwah adalah perang besar yang Rasulullah masuk di dalamnya ikut bersamanya. Demikianlah jasa Azizan Kesafar. Kemudian berangkat Rasulullah Sallam pada bulan Safar untuk berperang yaitu pada Ghazwat Wada' al-Ra'asi Itnayyash Rasyahan min Mukadamatil Madinah yaitu pada tahun pada bulan ketiga belas dari kedatangan Rasulullah Sallam ke Madinah. Pada ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan rabil awal. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, wa Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Baru sampai ke-13-nya bulan Safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk perang dalam Ghazwat Wada'. Sampai beliau Balaqwaddan ke ketika beliau sampai di Waddan hiya ghadwatul abwa dan itu adalah perang yang dijuluki juga perang abwa dan itu tempatnya. Kemudian perangnya dijuluki dengan perang abwa. Yuridu Quraisan wa Bani Damrah Ibnu Bakr Ibnu Abd Manah Ibnu Kinanah. Yang dituju di sana adalah mereka-mereka kaum mereka musyrikin dari kalangan Quraisy. Dari turunan Damrah Ibnu Bakr Ibnu Abd Manah Ibn ibn Kina, fawadatuhu bihaa bnu Dhamra, fumarja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah, walam yalqa kaydan. Tetapi sampai di sana sudah kosong tempat, sudah tidak ada orang. Mereka sudah berlari semua, berpindah atau meninggalkan kampungnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke Madinah, walam menyalurkan paut dan tidak mendapati musuh, tidak mendapati pertempuran. Walaupun dijuluki dengan ghozwad karena sudah berangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya sampai ke negeri, wajar sehingga disebut dengan ghozwad walaupun tidak terjadi peperangan tetapi dalam sejarah disebut dengan ghozwad yang pertama. Ya, yani, peperangan pertama. Berangkat ke sana mereka sudah tidak ada. Pada peranan Allah Azza Wajalla. Kenapa disebut peperangan? Karena berarti kau Muslimin menang perang, iya kan? Dan mereka kalah. Yaitu mereka lari. Pakam biha bakiyah sahur wasadran min syahril rabiil awal. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana, di kampung tersebut, menduduki kampungnya, menduduki negerinya, selama bulan Safar sampai bulan Rabi Awal. Baik. Yang berikutnya adalah Syariah. Syariah Ubaidah Ibn al salam Dan ini merupakan bendera pertama Yang dipancangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah pasukan Sesungguhnya hampir sama dengan yang tadi Kalau tadi perang pertama Ini Syariah pertama Karena tadi dikatakan dengan perang pertama Karena Rasulullah itu, Maka maknanya perang Rasulullah yang pertama tetapi ini Rasul tidak ikut, maka dicuruginya dengan bendera pertama yang Rasul Sallam pegangkan pada seseorang, iaitu yang bernama Ubaidah Bidah ibn al-Harith. Berarti syariah pertama. Wabahat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makam Binidali Bil Madinah, maka Rasul Sallam mengutus di tempat beliau di Madinah mengutus seseorang sahabat yang bernama Ubaidah Bidah ibn al-Harith. Yaitu Baidah ibn al-Kharif, ibn al-Muttalib, ibn al-Abdi, Manaf, ibn al Di 60 atau 80 rakiban Memimpin 60 sampai 80 pasukan berkuda Rakiban, pasukan berkuda Rajilan, pasukan berjalan kaki hey. Beda antara rajil dengan rakib hey. Minal muhajirin Dan rata-rata mereka pasukan berkuda itu dari kalang muhajirin Laisa fihi al ansari ahad dan tidak ada seorang pun dari kalangan ansar syariah pertama yang berangkat dipimpin oleh Ubaidah bin al harith yang memimpin pasukan berkuda yang berjumlah kurang lebih 60 atau sampai 80 pasukan berkuda. Laisa min al-ansari ahadun dan tidak ada seorang pun dari kalangan ansar semuanya dari kalangan muhajirin. Fasaraha hatta ma asfal saniyyat al-Murrah sampai mereka sampai di tempat yaitu mata air yang di dataran rendah dari Taniatul Murrah ada Taniatul Wada ada Taniatul Murrah biha jam'an 'aziman min Quraisy. sampai di sana mereka berhadapan dengan pasukan besar dari Quraisy bainahum tetapi tidak terjadi peperangan Sa Hanya saja ketika itu Sa'ad ibn Biwaqas dilempar dengan panah bi sahm, awal bihi Islam. Dan itu adalah awal pertama panah yang dilemparkan dalam Islam. Anda Sa'ad bukan Romi tapi Roma. Kerana dikatakan awalusahmin rumiyabihi fil islam Awal pertama panah yang dilemparkan Adalah panahnya Sa'ad ibn Abu Qas Dalam syariyah Ubaidillah ibn Harith. Qad rama yawma izin bisah Mabni Ha? Lilfa'ilat ni maf'ul -lil -ma Ha nah, na'am dia bukan matil lilma, majhul tetapi dia dalam keadaan fa'il seperti biasa qad rama yauma'id bi sahm yang fa'ilnya adalah Sa'ad bin radhiyallahu ta'ala anhu qad rama yauma'id bi sahm fa kana awlu bihi thumma antarafa al qawm 'ala al qawm jadi tidak terjadi peperangan hanya saat saja yang melemparkan uh, panahnya tetapi mereka tidak melawan kemudian berpaling kaum tersebut dan muslimin dalam keadaan memiliki hamiyah memiliki semangat ya, untuk bisa melawan mereka Sariyah yang berikutnya, Sariyah hamzah ila saiful baha' wa ba'asa fi maqamihi perhatikan, kalau Sariyah masih bahasanya bahasa. rasulullah mengutus, rasulullah mengutus, rasulullah mengutus karena itu Sariyah? kalau Sariyah rasulullah tidak ikut, tetapi mengutus pasukan tetapi kalau ghezwa biasanya khuraja Rasulullah Rasulullah keluar bersama sekian pasukan Dan seterusnya Kalau seharian dikatakan tamihi, Nabi mengutus di tempat beliau Beliau tidak ikut perangkat Mengutus Hamzah Ibni Abdul muthalib Ibni Hashim Ke negeri atau ke daerah Saiful Bahar Minnahiyatil Is Di daerah Sebelah Dusun Is Dusun Aiz Dusun yang Para Sahabat Yang ketika dalam perjanjian mudaibiyah Masuk Islam Dari Mekah ke Madinah Harus dikembalikan Maka mereka tidak mau kembali Mereka tinggal di dusun Aiz Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Sampai 70 orang Sahabat Yang masuk Islam Di masa-masa perjanjian mudaibiyah Tidak boleh ke Madinah Maka mereka berkumpul di kursun Aiz Itu al-Aiz Sedangkan saya berbahar di sebelahnya Pisah dari sini rakyat melanuhajiri. Hamzah ibn Abdul Muttalib memimpin tiga puluh pasukan berkuda dan semuanya dari kalangan muhajiri. Daisafihi min al ansari ahad dan tidak ada seorang pun dari kalangan ansar. Walaki ya abah jahlin ibni Hisham bidali Maka pasukan tersebut bertemu abu Jahal di pinggir pantai tersebut. Sahil, di lepikir pantai dan Abu Lahab membawa 300 rakid min ahli Mecca. membawa 300 pasukan dari ahli makkah pasukan berkuda tiba tiba dihalangi Dua pasukan tadi Oleh seseorang Yang bernama Majdi ibni Amr Al-Juhan Juhani. Majdi Ibn Amr ini Menasehati kedua berpihak Sudahlah Jangan kalian bertempur Begini, begini, begini Sudahlah pulang saja kalian Dan seterusnya Lil fariqai Kepada kedua belah pihak Karena dia tidak terlibat dalam sini Kemudian dia Berupaya Untuk menghalangi Agar tidak terjadi peperangan maka sebagian mereka pulang-pulang dari kalangan musyriki maka para sahabat pun kembali pulang dan tidak terjadi peperangan kembali ghozwat buah yeah. ghozwat buah yeah. ثumma bu ghozat Rasulullah s.a.w. lihat kalau ghozwat Rasulullah dikatakan ghozat atau kharajah kemudian Rasulullah pun berangkat berperang di bulan Rabi'i awal yuridu Quraisyan untuk mengalahkan Quraisy hatta <tipun> balagha buwa sampai mencapai daerah yang bernama Buwa di sisi daerah Radwa tamma raja madinah wa lam yalqa qaydan sampai di sana tidak menemui mereka walam yalqa qaydan dan tidak lagi terjadi peperangan fala <tipun> bi dabiha baqiyata syahr Rabiul <-akhir> tinggal di sana menghabiskan sisa bulan Rabiul Akhir wa ba'du jumadil ula dan sebagian dari jumadil ula rahwatan isan untuk membuktikan bahwa bukan kami yang takut tapi mereka yang takut tetap di sana nu sampai menghabiskan bulan rabil akhir dan awal bulan jumadil ula ghazwatul ushayra ghazwa ushayra ثم غزا kemudian kembali Rasulullah salam dengan pasukannya berangkat untuk kumbarang Quraisy. Fasalaka ala naqbi Banidina. Beliau berjalan di melalui kampung Bani Dina. Tsumma ala Paifa Haifa khabar Kemudian beliau melewati daerah Paifa al-Qabab. Fanazala tahta syajara. Kurang beliau tinggal di bawah sebuah pohon ini yani singgah istirahat sejenak di bawah sebuah pohon di, Batsha, di daerah Batha ibni azhar. Okay. Okay. Okay. Fa shalla beliau salat di sana. Fa tama masjiduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa usni lahu ta'aman fa minhu. Kemudian dibikinkan makanan kemudian beliau makan. Wa akalam nasu ma'ahu. Beliau salat di sana dan kemudian dibikinkan masjid di sana. Kemudian Rasulullah sallam dibikinkan makanan dan beliau makan. Wa akalam nasu ma'ahu dan manusia pun makan di sana pemauḍi' dan tempat البرمح, itu sudah dikenal di situ di tempat itu di sana ada tempat manusia mengambil air yang dijuluki dengan mata air al-mushtarab kemudian Rasulullah Fataraka al Biasa Kemudian Rasulullah SAW berangkat Dan beliau tinggalkan daerah Khalaib Khalaib adalah satu negeri Madinah Atau kampung Madinah Yaitu kampungnya Abdullah Ibn Ahmad Ibn Jahus Atau dikatakan Taraka Biasa Taraka meninggalkannya di sebelah kiri Artinya berjalannya ke kanannya kampung tersebut Jadi kampungnya ada sebelah Kiri, beliau katakan. Tuh, baik. Fana Zala bimjtmahhi, bimjtmah maka singgahlah Rasulullah SAW di tempat tersebut dan juga tempatnya masyarakat dari suku babuah. Wa taqamin bidrul bidrul babuah, Rasulullah SAW mengambil air pula dari mata air yang bernama mata air Dabu'ah Loh masalah kalifahs. Kemudian beliau berjalan lagi melalui kampung Farash. Namanya Farash Malal. Hatta laqad tariq bisukhayrat al-Yamam. Sampai beliau bertemu jalan di daerah Sukhayrat al-Yamam. Tsumma i'tada la bihi Kemudian beliau menyimpangkan jalannya hatta nazal al-Usyara hingga beliau singgah di desa Usyara min batn al-Yab' di suku yang luar Fa'aqama fiha Jumadil Ula beliau tinggal di sana selama bulan Jumadil Ula dan malam-malam dari Jumadil Akhirah wa wada'a Bani Mudrij dan beliau tinggalkan di sana suku dari Bani Mudrij dan juga hulafa'uhum dan juga para suku-suku yang bergabung dengan Bani Mudrij dari suku Bani Damrah kemudian raja al-Madinah kemudian beliau kembali ke Madinah wa ahadan dan tidak menemui seorang pun dari kalangan Quraisy. Panibina a'udzu Memang ketika itu tidak mudah komunikasi sehingga Rasulullah mendengar dari seorang bahwa pasukan Quraisy ada di sana, dikejar ke sana ternyata tidak ada. Didengar lagi pasukan berkuda Quraisy ada di sana, dikejar lagi atau memutus pasukan tapi tidak dapat di sana bahkan kadang-kadang bertemu, tetapi kampung yang ada di sana menyatakan kalian jangan perang di sini dan seterusnya dihalangi kedua belah pihak sehingga tidak terjadi lagi peperangan dan seterusnya dan seterusnya sampai apa yang disebutkan di sini yaitu raja Ilan Madinah walam yelqai dan beliau kembali ke Madinah dan tidak menemui siapa pun syariah saat ibnulwakas. Karena syariah yang berikutnya yang diutus oleh Rasulullah SAW, adalah syariah pasukan yang diutus yang dipimpin oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas. mengutus pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi fi tamaniyati rahad memimpin 8 orang dari kalangan muhajirin fa kharaju maka berangkatlah mereka hatta balag al hingga sampai ke desa Farrar dari negeri Hijaz kemudian kembali tidak menemui musuh tidak menemui musuh nah demikian sampai gozwa gozwa dan sariah sariah berikutnya Sampai nanti pada yang terakhir Saya katakan terakhir Terakhir yang gagal Yang tidak terjadi peperangan Pada akhirnya mereka menemui Pasukan Dagang Quraisy. Maka Rasulullah SAW Memerintahkan, berangkat Kita cegat mereka Ketika dicegat mereka Sebelum sampai di tempat Mereka, mereka sudah tahu Mendapatkan entah bocoran Dari mana, mereka sudah tahu maka orang Quraisy kembali mengutus utusannya ke Mekah dan mengumumkan bahwa kaum Muslimin akan menyerang. Maka datanglah pasukan Quraisy dengan bersenjatakan lengkap. Lihat pertama berangkatnya Rasulullah dan para sahabatnya mengharapkan atau meniatkan memerangi pasukan dagang Quraisy. Pasukan dagang itu jumlahnya sedikit, barangnya banyak. Dagangannya sangat banyak Pasukan yang Ternyata Allah takdirkan mereka tidak bertemu pasukan dagang tadi Tetapi bertemu pasukan yang dari Mekah niat untuk perang Dengan jumlah yang lebih besar Senjatanya lebih lengkap Dagangannya tidak ada Dagangannya hartanya tidak ada. Kecuali senjata-senjata yang mereka bawa Maka terjadilah peperangan yang dahsyat Yang dijuluki dengan Perang Badar al Kubro Dikatakan perang Badr, Badr al kubra karena beberapa perang yang terjadi di badar juga. Di daerah Badr. Tetapi bukan yang dimaksud. Kalau ini adalah perang badar yang disebut dengan perang Badar al Insya insyaAllah kita akan bahas pada kajian yang akan datang. Subhanakum Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.